serta klik tombol notifikasinya para sahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslar tentunya. bagi para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini ada sebuah info spesial penting para di untuk kita semua dari bu bukfir virus Leslar ini menginfokan kita wajib untuk mendukung Idola kesayangan kita persahabat ya di aplikasi Jukes. Yuk kita sama-sama kompak, sama-sama solid mendukung karya-karya terbaik dari belakang kita. Dan Alhamdulillah, Lesi Kejora ini sudah ada di posisi pertama lagi persahabat ya di atas BTS. Masya Allah, suatu kebanggaan, suatu kebahagiaan yang kita rasakan persahabat ya Alhamdulillah. Rezeki Bumil mudah-mudahan saja selalu menjadi nomor satu. Amin. Ya robbal Alamin. Ada kalimat yang juga yang dituliskan oleh virus Leslar. Di situ dikatakan, Hey Leslar Lovers, ada yang masih melegeng teman nemenin Bu Fir sini di aplikasi Jux ID? Alhamdulillah kita di pucuk nih semangat lagi ya semuanya. Jangan lupa juga vote di IDa, Adi, Ima, Semangat, tuh persahabat ya. Tentu di sini kita diajak oleh Bu Fir untuk sama-sama kompak, mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita. Banyak tanggapan, banyak komentar juga yang diberikan dari postingan tersebut Salah satunya dari akun Instagram, Aliyah Putri, mengatakan Semangat Bu Fir udah vote di Jux dan lainnya juga Dimana ada idola kesayangan, Leslar di situ kita support semangat Masya Allah, ini positif banget, selalu saja mendukung yang terbaik Karya-karya dari idola kesayangan kita Dan selanjutnya juga bersahabat ya, Bu Fir menginfokan Tentu jangan sampai lupa juga untuk memvoting generasi di abjang IMA Indonesian Music Award 2021 di nominasi sosial media Artist of the Year, ya, Alhamdulillah Idola kita masih bertahan di posisi pertama di atas Beat peta, Pak Sahabat, ya. Tetapi ini poinnya tipis banget, yuk kita gaskan kembali, mudah-mudahan Idola kita selalu bertahan di nomor satu kita serba ada sebuah kalimat komentar yang diberikan bersahabat ya, kita lihat aja di sini. Semangat say, kalau sudah tengah malam, fotnya lesti dikit, banyaknya, siang, sedangkan fotnya onyo, naiknya cepet kalau malam, jadi harus tetap semangat, ngalong, atau itu bersahabat ya. Di sini Bu Fir mengajak juga, buktikan kita siang malam gempur terus, jangan kasih celah buat siapapun, menggeser bunda BBL semangat, bismillah, dorong piala, karena itu bersahabat ya. Di sini kita lihat banyak tanggapan komentar yang sangat luar biasa dari para sahabat Leslar. Ya, ini dari akun Instagram Leslar ke dari kandang Jangan remehkan mama-mama Leslar bro, udah biasa di jam kunti atau pocong. Kalau kandang paksa tidur cuma dua jam, udah subuh semangat, kata para sahabat ya. Tentunya. Tentunya. Kita semakin tertantang, persahabat ya Mudah-mudahan saja, kekompakan kita semakin solid Mendukung yang terbaik Untuk Lesti dan Bilar Selanjutnya komentar lain diberikan Dari akun Instagram Nurhais Underscore A95 Mengatakan dalam kolom komentar Kata siapa Lesti malam dikit Buktinya saya sudah siap patroli Vot katanya persahabat ya bersama Secangkir kopi dan rokok Semangat Masya Allah, luar biasa banget ya Dukungan dari fans sejati Yang selalu barbar -bar Untuk mendukung karya-karya terbaik Dari idola sayangan kita Dan selanjutnya juga Persahabat yang perhatikan Ada sebuah unggahan spesial Yang tentu membuat kita semakin baper bahagia Persahabat yang di vlognya kakak Bilar Ada momen spesial Ketika bumil cantik ini Sang kejara kita dari LST. Ini malu-malu meyam -malu Persahabat ya ketika Papa Bilar minta cium persahabatnya di depan pasangan Aha Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Ini sungguh bahagia banget persahabat, jadi dia Lesti malu-malu banget ya. Ketiga, tentunya Pak Milnya minta cium, aduh, Masya Allah. <guruh> Hingga banyak tanggapan komentar yang diberikan salah satunya dari Agung, D.C. Kalazila. Mengatakan, emang Lesti itu malu kalau di depan umum, makanya Bilar selalu salting kalau dicium. Karena Lesti kan jarang cium-cium kalau di depan kamera, katanya tuh, masya Allah, luar biasa banget pasangan ini selalu saja membuat kita bahagia. Mudah-mudahan kebahagiaan, kesehatan selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Pilar. Selanjutnya kita lihat juga, bersahabat. Di sini ada sebuah info informasi juga untuk kita semua di anugerah Sinetron Indonesia. Kita wajib untuk mendukung untuk film jodoh wasiat bapak babak kedua persahabat ya Yang masuk nominasi di anugerah sinetron Indonesia 2021 Kategori sinetron tema fantasi terbaik Yang pertama disitu ada jodoh wasiat bapak babak kedua Info ini juga kita dapatkan langsung dari Salah satu akun fans secati Rizky yang ada bilarnya Ada kalimat yang juga yang dituliskan dalam postingan tersebut Yo, ini juga di vote ya guys. Kita selalu dukung, support Lesti dan Rizky Bilar. Tentu dalam postingan tersebut juga banyak dukung yang support yang diberikan dari para fans. Yakni dari Angkum calon papa anak 11 anak sekar mengatakan Bismillah semangat. Yuk, tentunya dukung, semangat terus, kompak terus dan solid mendukung yang terbaik untuk tidak lagi kita. Dan selanjutnya juga para yang kita lihat ada sebuah unggahan spesial banget nih Ini iklan di channel Youtubenya Kakak Bilar Tapi ini cute banget ya iklannya Masya Allah semakin banyak dukungan, support, doa yang selalu diberikan kepada loa kita ini Yang selalu memberikan kebahagiaan para sahabat ya Masya Allah mudah-mudahan saja selalu sehat untuk mereka berdua Amin Dan kita lihat di sebuah kalimat kiasan juga dituliskan oleh akun Sundal Putih Bilar Kayaknya hanya di vlog mereka lah, iklan gak di skip tapi diulang-ulang Wow, <laughs> memang luar biasa banget fans sejati Selalu saja mendukung karya-karya dari idola kesayangan kita Berikutnya para sahabat, perhatikan Disini info penting juga untuk kita semua Jangan sampai lupa sore hari ini, hari Senin Jam 5 sore akan hadir eksklusif acara Poles Kepo in di aplikasi video.com Jam 5 sore para sahabat ya Tayang setiap hari Senin dan Kamis Kita dukung terus acara-acara Idola saingan kita Jangan sampai lupa nonton persahabat ya Dukung terus tentu idola kita Lesti dan Tristi Bilar Dan selanjutnya juga persahabat ya Perhatikan di sini sebuah unggah Di igasnya dari Lesti 8 jam yang lalu Ini unggah semalam Mengunggah sebuah postingan video Arkham yang sedang berbaring persahabat ya Di sini kita lihat Sepertinya lagi diimpus Tentu di sini terlihat Arkan lagi tentunya tidur persahabat ya, sepertinya lagi sakit, jagoan, kata dedek Lesi kejora love, Masya Allah, mudah-mudahan tentunya Arkan cepat sembuh dan selalu diberikan kesehatan, amin Syafakallah persahabat ya, Doakanlah yang terbaik untuk keluarga besar, Lesti Kejara dan Rizky Villar. masih menunggu kejutan, kabar baik dan tentunya berbahagia dari idola kita, jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru Terupdate dan terhangat Selanjutnya Ini di informasi di pagi hari ini Bagaimana tanggapan kalian? Selagi berkomentar, ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh